home dan windows di HP Infinix. Baik sahabat untuk cara menghilangkan tombol kembali atau tombol home di HP Infinix, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya sahabat. Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini kita scroll ke bawah, guys. Kemudian di sini kita pilih menu navigasi sistem ya sahabat ya nah di sini ada dua menu ya sahabat ya di sini ada navigasi tiga tombol nah dimana navigasi tiga tombol ini yaitu untuk menampilkan tombol kembali tombol home dan tombol windows nah di sini di atas sini ada pilihan yaitu navigasi gerakan di mana navigasi gerakan ini navigasi gerakan ini yaitu untuk menghilangkan uh, tombol kembali tombol home dan tombol windows nah jika kamu ingin menghilangkan tombol kembalinya. kamu tinggal pilih saja di sini menu navigasi gerakan ya guys nah maka secara otomatis tombol di HP Infinix kamu tombol kembalinya sudah hilang ya sahabat ya nah sahabat jika tombol kembalinya sudah hilang maka eh, gimana sih caranya untuk kembali atau pergi ke menu home nah untuk cara kembali yaitu kamu tinggal geser dari bawah ke atas sahabat ya kita geser dari bawah ke atas ya sahabat kita usap layar dari bawah ke atas kita coba ya sahabat ya nah maka secara otomatis akan kembali ke menu home ya sahabat ya nah sahabat untuk cara masuk ke recent aplikasi kita tinggal geser dari e, bawah ke atas secara perlahan sahabat seperti ini nah maka secara otomatis recent aplikasinya akan muncul di sini sahabat ya Nah Caranya cukup mudah sekali kan guys Untuk menghilangkan tombol Kembali home dan Tombol recent aplikasi atau Windows ya sahabat ya